Kemudian yang perlu dipersiapkan berikutnya adalah mental. Karena tentunya karena kita memiliki latar belakang budaya yang berbeda akan mengalami culture shock seperti yang saya alami sendiri. Um, ada satu pepatah Jepang yang mengatakan ya kalau orang Jepang itu memiliki tiga wajah. Wajah pertama itu yang di tunjukkan ke dunia. Jadi mungkin masyarakat dunia sekarang uh, mengetahui ya bahwa orang-orang uh, Jepang itu adalah yang orangnya yang sopan-sopan kalau misalnya ke convenience store kayak uh, kasirnya itu ramah sekali gitu. Ternyata itu adalah wajah pertama yang ditunjukkan. Mereka punya wajah kedua yang ditunjukkan hanya kepada teman dekatnya atau keluarganya dan wajah ketiga yang hanya dia tahu sendi sendiri gitu. Karena adanya hal ini Itu menjadi Kebingungan buat saya Jadi sebetulnya pada saat itu Saya diberi tugas oleh sensei saya Oleh profesor saya Suatu hal gitu um, Yang intinya kalau misalnya enggak selesai enggak apa-apa, ternyata besoknya ditanyain udah selesai atau belum Ter, uh, dan saya uh, bilang belum selesai dan itu kayaknya nampaknya ekspresinya marah banget gitu um, kalau kita sebagai orang di Indonesia mungkin lebih forward ya kalau misalnya bilang besok deadline-nya harus selesai harus, kalau enggak selesai enggak apa-apa ya enggak apa-apa gitu, tapi di sana ternyata yang di depan mungkin bilangnya enggak apa-apa ternyata mungkin di dalam hatinya itu sebetulnya enggak boleh gitu, jadi Lumayan culture shock, jadi pelajaran juga Buat saya gitu, jadi apa yang ditampilkan Di depan um, Bisa jadi, bisa jadi hanya untuk ramahnya aja gitu, ternyata yang sebetulnya yang dia inginkan tuh nggak gitu gitu Jadi pelajaran buat saya kedepannya, ketika sensei saya bilang, eh, nggak apa-apa mungkin nggak boleh kali ya gitu Jadi itu sih yang perlu diadaptasi salah satunya Dan ada juga terkadang yang mungkin uh, kalau kalau misalnya hanya sebagai turis ya mungkin ya Ramah-ramah orang-orang Jepang, tapi nanti ketika sudah bersosialisasi apa yang di depan sama yang di belakang bisa beda Jadi itu yang harus bisa diadaptasikan yang kedua mungkin makanan ya Terutama bagi teman-teman uh, yang agak susah makannya Misalnya bisa makan ikan Nah itu um, perlu juga um, menyesuaikan diri Mungkin bisa masak sendiri di sana Mungkin bisa belajar masak dulu sebelum berangkat gitu Dan yang berikutnya adalah suhunya Terutama di Hokkaido itu sangat dingin sekali Ekstrim banget dinginnya Dan winternya paling lama dibandingkan daerah Jepang lainnya Sekitar 6 bulan Jadi harus Um, fisiknya harus kuat juga di sana, tapi nggak perlu khawatir. Meskipun dingin banget, setiap gedung itu biasanya udah ada heaternya, jadi nggak akan terasa uh, dingin banget. Jadi udah cukup hangat, dan di tiap tempat tinggal pun juga ada heaternya pemanasnya. Gitu, selanjutnya terkait dengan pendaftaran ya. Next slide-nya boleh, Mas. Yang harus dipersiapkan, next slide-nya untuk pendaftaran kuliah di Jepang, utamanya di Hokkaido University ya. Um, sama seperti yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, sifatnya sangat administratif. Namun ada yang paling penting di sini yang membedakan ketika mendaftar di Jepang dan di negara-negara di Eropa. Kalau di Jepang itu paling utama adalah harus sudah punya profesornya gitu. Jadi um, bukan, bukan melamar kampusnya tetapi melamar profesornya karena... Kebanyakan itu risetnya um, um, kurikulumnya itu berdasarkan riset. Jadi kita harus mendapatkan profesor yang yang mau menerima kita di sebagai tim risetnya gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan profesor? Yang pertama adalah mengikuti webinar atau konferensi atau simposium yang mungkin um, ada di mana profesornya itu ada di situ, hadir di situ, dan kemudian kenali minat riset. Uh, dan bisa cari-cari di jurnal-jurnal publikasi dengan riset-riset yang kalian minati, kemudian nanti kan akan ketemu siapa penulisnya, kemudian ada kontaknya dari lewat emailnya, di situ mulai email ke profesor yang diminati ungkapkan ketertarikanmu untuk bergabung sebagai tim risetnya gitu. Nah tentunya. Um, perlu effort yang lebih untuk bisa mendapatkan profesor. bisa Jadi profesornya enggak uh, langsung bales, jadi perlu punya cadangan profesor lain yang diminati. Mungkin ekstrimnya ya bisa email bahkan sampai 50 profesor. Kita nggak pernah tahu mana profesor yang bales, karena profesor itu sibuk banget, jadi jangan... Kecil hati kalau misalnya nggak dibalas emailnya, makanya itu kita perlu punya banyak cadangan, profesor. Kalau dari saya sendiri, pengalaman saya sendiri dulu mengikuti suatu acara ya yang disebut dengan Asian Chemical Biology Initiative, yang itu merupakan suatu event di mana profesor-profesor dari berbagai negara dan berbagai universitas datang ke satu tempat untuk mencari mahasiswa yang mereka uh, akan ajak untuk bergabung ke tim risetnya. Nah kebetulan pada tahun 2016 itu dilaksanakan di Jakarta. Jadi saya bisa bertemu dengan profesor saya di sini. Uh, bisa dilihat ada profesor saya Profesor Kenji Monde dan saya sendiri di situ. Dan disitulah kemudian saya bertemu dengan profesor Kenji Monde ini uh, bertukar pikiran, berdiskusi tentang riset yang di yang sedang dijalankan oleh profesor. Kemudian mina saya sendiri sehingga ketika ada kecocokan dan kemudian mengemail kembali ke, mengenai keterkaitan keterketer uh, tarikan untuk bergabung ke guru risetnya di, lebih diterima gitu karena sudah pernah ketemu. Jadi ada banyak sebetulnya event-event uh, di mana sangat mungkin untuk bertemu dengan profesor karena dari profesor sendiri juga memiliki kebutuhan untuk mem memperoleh mahasiswa yang bisa membantu risetnya gitu um, kemudian selanjutnya Ya, ini kalau mi, uh, minat dengan uh, acaranya Asian Chemical Biology Initiative bisa akses di link-nya ini. Tapi ini khusus untuk jurusan-jurusan yang kaitannya dengan Chemical Biology. Karena saya dari bidang farmasi, kemudian um, minatnya itu ada di bagian sintesis kimiawi gitu. Um, jadi, mengikuti ini cocok. Jadi, hanya untuk yang memiliki minat di bidang Chemical Biology. Next slide-nya, dan untuk di Hokkaido University sendiri, bisa follow uh, Instagramnya Hokkaido University. Di situ banyak diberikan informasi-informasi, bahkan terkait dengan beasiswa dan prosedur-prosedur untuk masuk ke dalam, untuk bisa daftar ke Hokkaido University, dan kebanyakan sudah bisa buka untuk program dalam bahasa Inggris. Next slide. Dan tentunya bisa akses Gak cuma di Hokkaido University sendiri Saya yakin di tiap kampus di Jepang itu Prosedur-prosedur pendaftarannya itu Sudah ada di website kampusnya masing-masing Di bagian admissionnya itu Dan kalaupun misalnya ada pertanyaan Itu jangan sungkan untuk menanyakan langsung di kontak kampusnya pasti dibalas biasanya gitu di bagian admissionnya dan terkadang ada beasiswa-beasiswa yang kita tidak ketahui ada di dalam kampusnya itu sendiri jadi bisa kepo-kepo langsung di setiap kampus kadang punya scholarshipnya masing-masing gitu kita nggak tahu mungkin kita sering tahunya max atau INPEX atau lpdp gitu ternyata di kampusnya itu punya scholarshipnya sendiri yang bisa kita apply juga kalau misalnya masuk ke dalam kriterianya gitu. Jadi jangan ragu untuk kepo-kepo kampus-kampus yang diminati. Next slide.